Kita itu sifatnya berarti tiga pangkat akar dua dikali dua, ya? Yeah? Hmm. Itu sifatnya kan? Hmm. Nah, hmm. jadi kaget ini tiga pangkat dua akar dua sebenarnya, ya? Yeah? Hmm. Boleh kalau nak kita ubah tiga kuadrat pangkat akar dua ini kan? Nah, 3 pangkat 2-nya 9 pangkat akar 2 itu. Iya, ini ini mentok saya ini sih sebenarnya. Enggak bisa lagi tuh. Kalau Kalau nak ke boleh juga sebenarnya tuh 3 akar 2 3 akar akar duo kan ini berarti tiga akar duo tambah akar duo ini kan satu tambah satu dua tadi bukan akar 4 kalau akar empat itu akar dua kali akar dua dia kalau tiga akar dua dipangkatkan akar dua lagi nah ini baru kaget dia tiga akar dua kali iya Dua lagi, ya baru tiga akar empat kan? Hmm. Nah ini tidak sama dia, ya? Yeah? Nah itu, ya? Yeah? <tik> <tik> Oke, okay, satu bisa ya? Eh? Nah kalau nomor dua, tentukan nilai dari 125. Nah ini 125 kita sederhanakan dulu, 125 kan faktornya 5 pangkat tiga kan? Faktorisasi prima kan? Nah, kalau tiga itu sebenarnya sama dengan tiga pangkat min 1 Nah, ya yeah. Per 2 pangkat 3 ya yeah. Nah, jadi kakek kalau 5 pangkat tiga dipangkat ke 2 per 3 Ini tiga kali tiga 3 bagi 3, 1 ya Jadi tinggal 5 pangkat dua ya yeah. Min satu kali min 2 oh, eh, Plus 2 ya 2 pangkat 3, 8 sebenarnya kan Nah, 25 kurang 9, uh, kurang 9. Per -16. 16 per 8an ya? nah, Hasilnya 2 ya. Yeah. Dari mudah, nah. nah. Easy lah itu, ya. Yeah. Jadi konsep faktorisasinya pokoknya kalau Misalnya pas ngejawab tuh lupa 125 bagi 5 dulu kan. Pakai pohon faktor itulah ya yeah? nah itu ya yeah? ini bantuan kalau kalau lupa bisa untuk kan hapalan bilangan kubik kita bikin pak faktornya ya yeah? nah itu Tidak pakai angkol lagi nih, nomor tiga nih. Dia sudah pakai variabel, variabel X sama variabel Y. Nah, ini kita selesai ke dulu yang di dalam, dalam tanda kurung. Dalam tanda kurung ini ada X pangkat 2 per tiga. Nah, ini biar tidak bingung kita X sama X Keren ya, deket ke dulu lo, Y-nya sama Y. Nah, pangkat luarnya nih, tiga perempat Nah, tahap awal, bikin dulu sih ini, ya, hmm. biar kamu tidak bingung. Nah, selanjutnya kalau sudah sama-sama hurufnya -sama samo nih, kan angka pangkatnya nih yang beda kan. Hmm. Kalau ini, pucuk dua per tiga, bawah dua. Nah, ini konsepnya kalau dibagi itu. Orang. Dikurang ya 2 per 3 kurang 2 Kalau y nya min 4 per 3 Dikurang 2 per 3 Nah jadi Kalau 2 ini Ubahnya jadi pecahan 3, ya, penyebut 3 2 itu kan sama dengan 6 per 3 ya dak? Jadi 2 kurang 6 Min 4 ya. Min 4 min 2 Min, 6. min 6. Nah ini luarnya pangkat 3 per 4 deh. Nah jadi kakek Ini kali ke Min 4 per 3 Kali 3 per 4 Habis itu min 6 bagi 3 Berapa? Min 2 kan Dikali dengan 3 per 4 Nah jadi Ini habis kan 4 bagi 4 1 3 bagi 3 1 X-nya pangkat, pangkat min 1 Y-nya pangkat Min 3 Per 2 Ya Ini boleh kalau Nge ke pangkat Jadi Seper per X, X Y-nya pangkat 3 per 2 Nah boleh Y-nya itu dibongkar lagi Jadi X Y akar Y Ya kan? karena 3 per dua itu pangkat satu dan pangkat setengah ya ini kalau nak penguraiannya ya y pangkat satu dikali y pangkat setengah satu setengah sama dengan tiga per dua tiga per dua pecahan biasa satu setengah pecahan campuran kan nah, jadi setengah itu y pangkat setengah itu sama dengan akar y nah itu apa lagi, ya jadi super X, Y, akar Y Nah ini kalau nak pangkat positif Kalau ya 3 pangkat min 2, X pangkat min 3 Y pangkat 7 kan? Jadi kalau kayak ini kita Langkah pertama ya Kita harus kumpul Kepul dulu koefisien sama koefisien ya. Nah di soal kita Koefisiennya kan 27 sama 3 Tapi 3 pangkat min Min dua eh nah x nya kita kumpul aja go pangkat 4 sama pangkat min nanti y nya pangkat min, min lima sama tujuh. pangkat 7 ya dak nah. kalau tiga pangkat min dua berarti kan pangkat min seper ya dak nah, seper tiga pangkat dua sembilan, kan nah 27 tujuh bagi 9 berapa Tiga, ya, tak? ah, ya? Yeah? Habis itu X-nya pangkat 1 4 kurang 3, ya, dak, Y-nya pangkat 7 kurang 5 Plus 2, kan? 7 kurang lima, kan? Jadi, 3X Y kuadrat, ya, tak? Nah, itu A, jadi Kalau yang sudah 2 ini kan 12 plus A Sama 5A, kan? Oke okay. Kita tinggal nyalin, mbak, Nah, kalau yang 4 tadi Ubah jadi perpangkatan 2 4 itu 2 pangkat 2 kan Nah Ya yeah. mm. Jadi ini kalau disederhanakan 12 Min 4 kan? mm. A kan A 5 A ya, Habis mm. itu 2 nya 2 kali 2 A 4 A 2 kali min 7 Min, 7. min, min 14 min Jadi 12 min 14 4A plus 4A ya. Nah itu jadinya 12 kurang 14 Min 2 ya. Abis itu Min 4 4A 0 ya, nah, Jadi ini seper 2 pangkat 2 2 pangkat 2 itu 1 per 4 ya. Nah kita satu per itu tuh nggak minus lah sih jadi prinsipnya prinsipnya tetap itu jangan terkecoh ya ini aku aku ini aku aku bener ini ya kita di sini sudah dibantu aga lo eh ya, akapital vital lo kan yang dipangkat ya kan jawabannya nah tinggal kamu kalau nak biar mudah ya yang dalam kurung dulu baik ya kalau yang kurung pertama kan P sama Q, berarti P, pangkatnya P min, P P, Q. min Q. nah di pangkatnya P plus Q. Habis itu yang ini kalau yang kedua, kurung kedua ini Q sama R kan? Jadi Q kurang R, tidak? Di, di dalam, di luar kurung Q plus, R, R kan? bisa coba sih? Nah, udah bisa, Oke, ya? Beda tanda, tanda loh. Ini kan yang ketiga dia r min p kan? R min p dipangkat dia r plus p. Nah, konsepnya saya ini pangkat dipangkat lagi kan? Jadi kakek kali ke p min Q k dikali. dikali p plus k. Nah, ini kebetulan kan arah loh, ya? Ini langsung arah ke p. Nah, dikali. ini k min r dikali, dikali k plus R eh. R min P dikali R plus p. Nah ini ingat sifat SMP dulu pernah kalian belajar kan Ada A plus B Kali A min B Sama dengan A kuadrat min Nah ini kan SMP dulu pernah belajar kan P kuadrat. Jadi, kakek, nah, yo, P kuadrat sama Kurang Q, Q, Q kuadrat, Q kuadrat, Dikurang R kuadrat, kuadrat. Uh -uh, Q kuadrat min R kuadrat, R kuadrat, R nah, kuadrat, R kuadrat, R kuadrat, R nah. kan? kan? oh, nah, kuadrat, R kuadrat, R kuadrat, R kuadrat, R kuadrat, R kuadrat, R kuadrat, R kuadrat, R kuadrat, R kuadrat, R kuadrat, R kuadrat, Nah, tambah R kuadrat min P kuadrat Ini kan Min Min Ki kuadrat, min kuadrat plus Ki kuadrat Nol ada? Min R kuadrat plus R kuadrat Nol P kuadrat min P kuadrat Nol juga Iya, pangkat nol itu pasti Satu, satu. Min satu itu kan seper A tadi kan Oh iya, min 2 Nah, B pangkat min satu seper B Nah, ini kita sa sama ke penyebut dulu A kali B ab B ya dak A B bagi A B A B bagi B Nah A ya. Nah Kalau nak dikomutatif ke boleh lah A plus B per A B, ya dak Nah Kalau pangkat min 1 Hakikatnya dia mem membalik Pembilang jadi penyebut jadi A, Penyebut jadi A, B A Pembilang Nah ab per A plus B Nah, D Artinya Harus ngubah make Yang sifat A plus B Pernah kan? Belajar A plus B Kuadrat sama dengan A kuadrat Ditambah B kuadrat Ditambah 2 2 AB Nah, ini SMP pernah belajar Sifat ini Jadi, kalau X Min 1 X di kuadrat. 5 di kuadrat. Ini hasilnya cek mana? Berarti. X nya jadi A. Min 1 X jadi B ya tak? A kuadrat berarti X kuadrat dia. Ya? X pangkat bawah, ya, kwadrat, dua ya B kuadrat. Min 1 per X dipangkat 2 ke? Min kali min plus. e kali X. X kuadrat ya. Eh? Nah habis itu 2 AB. A nya tadi X. B nya. Min seper, seper x kan? Nah, jadinya ini, coret x bagi x satu, dua kali min satu, hasilnya positif kali negatif, negatif eh, angkonya dua kali satu, dua ya tak? Nah, ini kan tadi katanya sama dengan 5, 5 kuadrat, Lima kuadrat berapa? 25, dua dua nah jadi x kuadrat tambah seper x kuadrat. 25 tambah 2 Nah itu E eh, dari jawabannya Inilah namanya teknik dan Manipu Jadi fungsi manipu? Ya. Jadi Kalau kita pangkat 3 ke Yang pertanyaan soal ini Ini kan berarti X tambah seper X Dikali x tambah seper x dikali sama nah ini ini cara konsep dasar perpangkatan ya, hmm. balik ke konsep ini dulu kalau kamu udah apal yang segitiga Pascal tuh ya sudah manual biasanya ini ndak apa, apa yang penting kalau manual nah kita sikok-sikok kita selesai ke dulu yang dua ikok dulu nah ini kan hasilnya kakek x kali x tambah seper x eh habis itu sepere x dikali x tambah seper x ya kan jadi x kali x x kuadrat x kali super x x bagi x 1 ya dak seper x kali x x bagi x satu juga ya dak seper x tambah seper x seper x kali seper x seper x pangkat 2. nah ini kan tapi dikali ke lagi dengan x tambah seper x Ya. Nah, ini jadinya satu tambah satu bisa disederhanakan ke satu ya. tambah satu dua. Ya. Jadi, x kuadrat tambah seper x tambah dua, dikali x tambah seper x. Nah, kalau tiga ikut ini, kita uraikan lagi x kuadrat dikali x tambah seper x. Jadi di sini yang ada itu x pangkat tiga tambah seper x pangkat tiga x tambah dua x hasilnya 3 x, seper x tambah dua per x tiga per x. Nah, dari soal kan sudah tahu ini x pangkat tiga tambah seper x pangkat tiga hasilnya 2 du? Nah, ini jadi yang dalam kurung ini ganti dua, Ya, ganti dua habis itu. Ini tiga x tambah tiga seper x itu sama b tiga dikali x tambah seper x. Nah itu ya. Yeah. Nah ini jadinya duo. Ini kan sama b x tambah seper x pangkat tiga tadi kan? Iya, yang kita manipulasi tadi. Nah, ini tadi, dari soal itu, belum tahu ya. Eh. Ini duo seper, nah, anggaplah, misalnya eh. misalnya, oh ya, nggak kelihatan pula itu ya. Deh. Kalau x tambah seper x Tadi sempitnya nanti olehnya kan Nah pangkat 3 ya eh. Ini kan berarti tadi X Batas ini benar Kita ambil langsung ya eh. oh. Yang bawah ini eh. Kita lanjut eh X tambah seper x ini Ya, eh. agak salin ya eh. Nah Dia 2 2 tambah Dua tambah tiga, x tambah seper x. Nah, kita biar mudah, ini beh, kita misalkan dulu, misal x tambah seper x itu sama dengan m. Berarti kakek yang dalam kurung ini kan m pangkat 3 kan? Eh, m pangkat tiga sama dengan dua tambah tiga, m, ada yang dalam kurung. X tambah seper tadi kan kita tukar sama huruf M variabel baru ya. Inilah namanya permi, permisalan ya. Nah, kalau kayak ini M pangkat 3 sama dengan 2 tambah 3 M ya. Nah, ini kalau kamu nak nyubo-nyubo lebih lemak sebenarnya ya? Tapi, ke, kalau kita coba pakai MIN dua Misalnya pakai min 2, benar gak? Min 2 pangkat 3, hasilnya? Min 8 kan? 2 tambah 3 kali min 2. 3 kali min 2, min 6. Benar gak min 8 sama min 4? Salah kan? Berarti gak mungkin yang A. Nah, kalau kita pakai yang B, min 1. Min 1 pangkat 3, min 1 kan? dua tambah tiga kurang satu dua kurang tiga benar Min satu Min 1 sama dengan min satu nah c itu be ya yeah. oleh mentok sebenarnya tuh ya yeah. nah ini ini ini termasuk soal yang apa soal yang pendalaman memangnya berak kayak kasih screenshotnya be Kayak jadi blur kan Nah ini ini Istilahnya good to know lah Nah gambaran kalau nak Tes-tes kuliah yang favorit Kayak ini deh Jadi selamanya kita tuh Membuat jalan yang Menghasilkan jawaban Kalau mentok ini kan sebenarnya mentok batas ini kan Kalian nak belajar pemfaktoran Polinom belum belajar suku banyak Aduh sebenarnya suku banyak Coba Kelas 2 lagi, nah ini kan, Oleh kelas 1 agak terang, pecah, cubo-cubo boleh, ya, atau min dua, ya, main dua dicubo. salah. Oh, ternyata min satu, ya, nah itu, ya, jadi ndak, ndak usah nak gitu cari siko-siko nih, sebenarnya, ya, dia tuh. Manipulasi aljabar ya? Nah itulah jadinya Ketemulah selonya Dibanding belajar lewat zoom ya? Nah si ko yang nah, terakhir 17 17 nih easy lah ini. Akar 27 dipangkat ke seperti go 27 nya dulu sederhana ke, kan? 27 3 pangkat ego. Kalau di akar ke Pangkat setengah kan Habis itu kan dari soalnya dia ngomong, "Dipangkat ke sepertiga lagi, kan?" Nah, jadi berarti pangkat yang luarnya sepertiga, ya. Jadi tiga kali setengah, kali sepertiga, tiga dulu, bagi ke dengan tiga, satu setengah dari akar. Jadi kamu hafalannya saya ini, a pangkat a, akar a itu sama dengan a pangkat setengah nah itu ya, sebenarnya Iya, dia akar nih kalau dak kata angko dia tuh maksudnya adalah a akar duo. tapi beda kalau kaget dia udah angko misalnya a akar 4. misalnya kan ini berarti a pangkat seperempat yang langsung seperduanya ya pokoknya kalau dia dak angko dia tuh dianggap akar duo. ya nah itulah jadi tadi tiga pangkat setengah akar tiga nah tujuh belas